Bapak Menteri BUMN, Pak Wakil Menteri Luar Negeri, Ibu Bapak, dan juga teman-teman media yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Teman-teman, sejak awal tahun, terutama sejak awal Maret 2020, Kerjasama antara kementerian luar negeri dengan kementerian BUMN sangat intensif. Di saat terjadi pandemi, kerjasama di antara dua kementerian ini justru semakin kuat. Kita tidak mengenal ego sektoral dan bahkan di awal-awal pandemi, kerjasama saling bahu-membahu ini tidak mengenal jam dan hari. Dua hari yang lalu saya didampingi oleh beberapa tim orang dari tim Kemlu melakukan kunjungan kerja ke Bio Pharma dan melakukan diskusi dengan Wamen 1 BUMN dengan CEO Bio Pharma bersama tim beliau. Nah, justru datang dari Wamen 1 BUMN, beliau menyampaikan list panjang mengenai kerjasama yang sudah kita lakukan bersama terutama di bidang kesehatan yaitu dari pengadaan APD jubah operasi obat-obatan bahan baku obat kerjasama pengadaan dan pengembangan vaksin sampai kita bekerjasama untuk merancang pre-clearance medical information atau kita sebut PCMI nah Kolaborasi kita di masa pandemi ini menunjukkan bahwa kita mampu bekerja beyond business as usual. Dari sini kita sadar untuk seize the momentum. Sinergi ini harus terus diperkuat dan diteruskan. Dan sekali lagi kita harus menghilangkan sekat-sekat, jalur-jalur birokrasi juga harus dipersingkat. Dan kalau perlu, dihilangkan, yang tidak perlu dihilangkan semuanya agar gerakan kita akan lebih cepat. Nah, untuk membantu percepatan, tentunya untuk semuanya ini untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Next, Pak Menteri dapat kami laporkan juga bahwa kita sudah siap untuk berkolaborasi di bidang energi, jadi kesehatan dan next kemudian energi dan kerjasama lainnya. Intinya, Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Nah, disinilah pentingnya MOU ini ditandatangani untuk memberikan landasan kuat bagi kerjasama uh, seterusnya. Dan pembahasan MOU ini sendiri juga super cepat. Jadi biasanya kalau kita mau tanda tangan pun perlu waktu berbulan-bulan, this time dari sejak Pak. Menteri bicara, seminggu yang lalu kita langsung, uh, apa tindak lanjuti dalam waktu seminggu, maka MOU ini sudah siap sekali lagi uh, sebagai landasan kerja kita ke depan. Nah, sebagai info, teman-teman uh, media melalui MOU ini, Kementerian Luar Negeri dan BUMN akan membentuk tim bersama BUMN Go Global. Untuk mendukung pengembangan dan ekspansi BUMN di pasar global dan identifikasi bersama peluang investasi inbound dan outbound. Jadi Pak Menteri, Kementerian Luar Negeri stands ready to continue our strong cooperation with your ministry Pak. Dan mudah-mudahan ikhtiar bersama ini bermanfaat bagi masyarakat kita dan bagi Indonesia sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang sudah kita jalankan selama ini terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Salam kebaikan untuk kita semua tentu Bapak Ibu yang terhormat Ibu Menlu yang selama ini terus dukung kami di Kementerian BUMN. Saya rasa memang sudah se kita mesti bersinergi. Dan tentu tidak hanya dua kementerian ini, justru juga di banyak kementerian. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang kita ketahui bahwa bagaimana ke depan Indonesia secara diplomatik tidak hanya fokus di politik, tetapi juga bagaimana kita terus mengembangkan tadi footprint daripada uh, dunia usaha kita dan tentu dunia usaha sendiri ada dua ada satu yang swasta dan ada yang tentu BUMN. Tadi Ibu Menlu menyampaikan BUMN go global tentu ini penting diartikan sebenarnya ada dua tujuan kami. Satu memang kita coba memasarkan produk-produk BUMN yang pada saat ini sudah diakui juga di banyak negara apakah itu misalnya hasil daripada produksi vaksin yang dilakukan oleh biofarma ataupun dari industri pertahanan sendiri kita sudah mendapat pengakuan di beberapa negara Asia Tenggara dengan produk-produk kita dan tentunya banyak hal lagi yang memang kita bisa terus tingkatkan tetapi tidak cukup itu juga, bahwa BMN go global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaiki supply chain yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Dan ini yang kita harapkan, bagaimana dengan kita juga melakukan akuisisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri? Ini tujuannya simpel, yaitu memperbaiki supply chain kita, bukan suatu program yang istilahnya gaya-gayaan, tetapi ini yang harus benar-benar bisa memperbaiki daripada ekosistem yang kita harapkan untuk bangsa kita kita ketahui bangsa kita punya dua keunggulan, satu mengenai pasar yang besar kedua mengenai sumber daya alam yang kaya Nah, tetapi di dua pihak lain seperti logistik dan teknologi kita masih kekurangan nah hal-hal ini yang kita harus perbaiki dan Memang pada kurun waktu yang cukup dekat, saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Dan insya Allah ini manfaatnya untuk kita semua, manfaat buat Indonesia dan sudah saatnya Indonesia juga setara bahkan lebih besar dari negara-negara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.